Ace Combat 7 adalah game di dunia nyata tapi palsu yang sangat dimajinasikan di mana 90% populasi dikuasai oleh orang bule. Dan apa yang terjadi kalau dikuasai oleh orang bule? Banyak hal yang terjadi seperti banyak senjata super yang tidak dikira bakal dibikin. Jadi kalian sebagai pilot, kalian diberi kesempatan untuk menghancurkan musuh kalian. Jadi kalau kalian baru dengan Ace Combat atau pilot veteran, ambil kursi kalian dan silakan enjoy ringkasan yang gak benar dari Ace Combat 7. Datang ke Squadron Mage, atau Ocean Federation 508 Tactical Fighter Squadron Itu bukan Bowan, itu Kangal Misi kalian adalah menjaga tanah air Sepertinya musuh kita udah sampai, jadi silahkan naik pesawat kalian Kalian harus menghancurkan bom bermusuh, dan kalian akan mengenali beberapa squad kalian. Mereka nggak penting. Makanya nah, seperti yang kalian udah menghancurkan mereka, biar mereka tidak menghancurkan kita. Kalau mereka tidak menghancurkan kita, kita yang menghancurkan mereka. Kalian sekarang harus bahas dendam gara-gara apa yang mereka lakukan ke kita. I like it, <tell> Jadi, naik dan hancur di markas mereka. <tell> Jadi kalian menghancurkan beberapa pesawat transport mereka yang jelas-jelas tidak bersenjata. Dan kalian tiba-tiba dengar suara beeping. Ternyata Putin telah beli geran 2 dan kalian sadar mereka udah persiapan drone yang sangat jengkel kan. Gara-gara mereka bisa muter cepat tapi kalian adalah protagonis jadi kalian bisa muter cepat dan tidak pingsan. Kalian dikirimkan ke misi buat dapat superior langit. atau tahunya Putin beli geran triple. Excel. Sepertinya kalian masuk di rumah yang salah. Waktunya kalian mati semua. Saya kirimkan semua download saya. Dalam hal yang para di sisi kalian ada saja masalah baru lagi. Uh, uh, sepertinya cerewetnya kalian mati. Waktunya kalian balik dan lari ke kamar kalian, beli kinerja lagi biar rame mainan sangat nangis. Tapi kita nggak tahu gimana mereka punya drone sebesar itu. Jadi, saya akan mengirim kalian ke bawah radar sendirian. Semoga nggak ada hal buruk yang terjadi. Jadi, kalian terbang ke sekitar menara luar angkasa dan menghindari banyak bola-bola radar. Semoga kalian bersenang-senang di situ. Kalian sampai ke menara dan menjaga bapak presiden. Saat itu, Putin telah mengirimkan drone nya dan mereka mengirimkan pesawatnya dan cepat bantu. Oke, okay, sepertinya saya nggak seharusnya mengirim kalian untuk menolong presiden. Jadi kita akan kirim kalian ke markas dimana kalian gak bakalan nyetup pesawat lagi Selamat datang ke markas baru kalian Dimana kalian masih punya kesempatan untuk terbang bertemu teman baru seperti Kham dan Tomboy Yang lain gak penting Oke, okay, selamat datang ke base yang gak penting seperti kalian Saya perintahkan kalian untuk terbang dan ganggu musuh kita Dan jangan bunuh mereka Jadi kalian diizinkan terbang dan melihat banyak orang mati di bawah Dan tiba-tiba air traffic markas kena serang jadi Bandok mengizinkan kalian bunuh mereka. Jadi silakan kasih apa aja yang kalian punya. Wow, siapa yang nyuruh kalian bunuh musuh kita? Kalau begitu, saya akan kirim kalian ke misi spesial. Dimana kalian membantu spesial squadron. Dan situ lagi suasana buruk jadi silakan mati saja dan gak balik lagi jadi kalian dikirim ke Yingzi Valley di mana badai yang sangat gila ya jadi misi kalian hanya membantu Special Squad. Dan... ada musik ya. Ya, ini emang bos battle yang bikin semua kagum gara-gara kalian muter sangat cepat, dimana bisa meledahi maksimum G. Jadi, kalian sempat menghilangkan dimensianya bos musuh biar dia sadar kalau kalian lagi perang di tengah badai. Oke, okay, sepertinya komen mau kalian join ke militer mereka, apalagi atraksi yang kalian lakukan di tengah badai. Jadi, saya mau kalian menjaga pesawat dan semoga saja gak ada hal buruk yang terjadi saat pengiriman kita ke posisi baru. Jadi, kalian diperintahkan masuk ke militer lagi dan menjaga pesawat kargo, yang punya kargo yang nggak bisa diem. Nggak tahu kenapa kalian bisa dapat poin kelahan pesawatnya. Tiba-tiba ada signal di radar yang berbeda. Jadi, kalian melawan drone jenis baru yang sangat oke di mati.